Bismillahirrahmanirrahim. Tas niki napa niyatike tauwe bin Jabal niku ta'alu bina nu'min saatan tetes muat bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh ayo rene Moraku. aku ayo do iman bareng-bareng. Tetes ngaci, kados ngaten niki termasuk nambahin napa iman. Wal ma'rifatu de kama kamaqul Ibrahim ar-Raqi yuqod dewi ar-Raqi wa gua isbatul haki utai kang aran makrifat ikut isbatul haki ikut netahno allah alam mak ingatasi perkoroh gua kang utai allah taala ibaley ingatasi emak terus allah menaikuhorijan dateng keluar angkulima hujun saking barang-barang si di salah cipto jadi ini paling anget sing jareni makrifatua jopo menetapkan allah dengan sifat yang memang allah bersifatan dengan sifat itu dan Allah kita keluarkan dari tuduhan-tuduhan atau wahem-wahem atau pikiran-pikiran salah yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang sah, salah. Sirungono tenan ben dadi wali. Dadi wali kuwi dadi ulama. Dadi wali sing kawula ulama, dadi wali sing jalur bahasa Indonesare penawi bahasa Indonesia. Ya mong, beberapa ratus ono wis amene gunung ndhien. Kowe malah dadi ngono gitu lo pamilihane negara skor. Gampang di jorok, mau boleh roh-roh tadi wali. Konkluyar-kluyor nego, skoro pun nego nego di nani daerah kini di. Gunung. Gak gampang di. Ngomong nyolongi pelem malah tadi wali. Malah menyolongi pelem malah. Wali konyolong pelem. Oh makomai cukur kabel milikun Wah, wah gak makam wah wah wah wah wah wah di Quran kan sering ada kata Subhanahu wa ta'ala Amma yakuluna uluwang Gabira ya. Allah itu kandat Yang tidak tersentuh Dan tidak terlihat Ya setidaknya di dunia ini Allah kandat Yang tidak tersentuh tidak terlihat resikonya adalah orang menerangkan Allah itu dengan khayalnya Dengan apa? Sehingga Allah disifati macam-macam Ada yang mengatakan Allah itu tiga Trinitas Ada yang mengatakan Allah punya anak ada yang mengatakan Allah itu Logos, Logos itu pemikiran. Jika Allah itu tidak berhubung Allah Logos, bersemayam dengan Isa, Nih Yesus. Makanya ada Lahut, ada nasut, ada Kristen Trinitas, ada Kristen Wahdatilwu, macam-macam. Nah, ulama itu disuruh menetapkan Allah sesuai sifat yang Allah di situ. Maksudnya sesuai sifat yang benar-benar sifatnya Allah SWT. Dan itu tidak gampang. Jika orang sholat itu tidak cukup, makanya orang sholat kalau tidak ada ilmu kemungkinan jadi wali itu kecil. Karena pasti dia punya satu kesalahan besar dalam nifati Allah. Orang kok mungkin? Pasti punya kesalahan besar dalam nifati Allah. Di hadis Muslim, sohain Muslim termasuk hadis sohain itu ada riwayat unik ya buat unik betul. Ada orang itu sujud di ya sujud betul kepada Allah. Dia sujud diinjak sama pemuda tanggane, si pemuda ini tanakal. Ah sujud orang hari untuk dua banyak diinjak. Si Soleh ini terus marah Seorang lagi si Soleh ini Marah Terus dia bilang gini Bawa wallahi firwa wulaka Demi Allah Allah tidak akan mengampuni kamu Katanya pakai Allah loh ya bukan, bukan saya tidak mengampuni kamu Kalau itu malah bagus Otomuni janji Gue malah ate Kakek aneh gue malah ate Karena di atas namakan dirinya Tapi dia sumpahnya Wallahi layak firwa wulaka Demi Allah Allah tidak akan maafkan kamu Ada kata Allahnya saat itu juga Nabi di zaman itu, seorang lagi Nabi di zaman itu memberi wahyu ke Nabi itu, Allah memberi wahyu ke Nabi itu. Kulihat al al-abid, Allah Kata Allah, Allah tersinggung. Katakan ke pemuda yang ahli abid itu, bagaimana mungkin dia mencatut nama saya hanya dengan status saya tidak bisa maafkan seseorang, tidak bisa. Yang injuk dia saya maafkan dan dia ibadahnya tak lebur kosongkan takhapus makanya kelompok kelompok yang ekstrem itu mikir menyifati oh, allah kok karpet dewi misalnya rukun mangkel no aku ada ngajine be aku terus aku mangkel ken allah bakalnya burukwe lo bagaimana saya bisa mencatat sifatnya allah hanya tidak memaafkan memangnya saya allah kan tersa allah yuyu azizu majasa welfiru nggak bisa kamu menyifati allah hanya sepihak sesuai kema kemarahan kamu Daya cari kamu ini saking ngamuk demi Allah, Allah gak maafkan kamu lho Allah kok mau disepati ramah maafkan, padahal Allah bisa saja. Ada meninggalnya, jual cukup untuk fase keimono ngidak-ngidak aku. Ada tarung, menisan, meremana kemana. Tapi ini kan kita nyifati Allah, nyifati Allah kok ngonoiku biean. Dengar tuh sahabat, nggak boleh kita tetap nyifati Allah, kama wasofahubinaksi fil Quran. Allah nyifati dari bi yafiru lima jasa, wa yudhibu. Mayasa, ya sudah, Allah selamanya akan kadang yakfir, akan kadang. Ya adri, dong ya. Eh? Tidak bisa kamu benci seseorang, terus Allah mesti ingin nyaksa dia. Tidak bisa. Faham ya? Eh? Itu artinya apa? sing diarani Tuhan, kamu nyifati Allah sebagaimana sifat yang semest. Lah, supaya aman di gimana ya? Nasifullah bimawa, bihi nafsah bi kitabihil karim kita nyifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya dikur. Nah, kalau tadi kan anak muda yang sujud tadi kan dia yang nyifati Allah dengan marahnya. Terus Allah tersifatilah, ya kefiru abad dan enggak akan memaafkan selamanya. Ada enggak sifatnya Allah seperti itu? Enggak ada, Hanya yang ada adalah ya kefir lima hiasa, wahyu aziz tuh mayat saya. Saya ikut enggak solat, enggak ikut wiling. Enggak solat, aku aneh enggak Islam, saya sok ekstrem, ekstrem. Sok bener diri itu senang nih ngono, anggur musuh wela, ya kefir. Tua papa, Karo karo kula masih sampean ngajine is ngene kira manfaat manfaat gara-gara Papua Pinter bisa nyari tempat. Indonesia Korea. Barangan wedus tapi itu koreakus, maka teknologi aku ujian jadi gak apa-apa, ke zaman mufti ikhlasnya suwarku angon berdus ikhlas ya suwarku, kemarin suwarku, orang mufti ini ikhlas ya wah, bagus cocok, Raja Tepi ya, 4 mani nguntung ya, gue 4 mani nguntung no kira Tepi opo lu bisa, apa ya gue mufti yo golek ridhani Allah, yang berdus golek, ya, gue lagi rukun, gue buju kelon ya boleh ridhani Allah dinang mire yo golek ridhani Allah Berkongin dari konflik itu ibadah dari ulama fasid mau ke damun ala jalfil tiba-nengomah bentrok pergi ibu bongaci topol atau pokoknya mentu jadi allah tu gak suka kalau disifati sesuai seleranya yang ifati itu gak suka coba orang yahudi nahnu abna uawi wahid kita ini kekasihnya allah kamu mungkin disiksa allah ya tuh kalau kau datil yahudi bernasor, nahnu abna uawi Wahibar. ketika orang mukmin mengklaim ahli swargo tapi kurang ibadah wa ya dukah artinya tidak hanya orang yang Nasrani ketika kamu membayangkan masuk swargo tanpa amal soleh, wa ya dukah ya dukah coba nabi kalau dukah wong mukmin al <tuk> qayyis mandana nafsahu wa alim al ma't amila li maktal maut tapi wong sing goblok adalah dosane akeh <tuk> wa tamanna ala Allah al amani tapi khayal ning Allah dukah ini laba ya, Ngayal, jadi wali Ratu Ngayal, bus warga, sebagai Karena ngaji mau seneng, gua kelata, sebariku, kancanan, tukar-tukaran nomor, scam, gak penting scam, rokok gak penting scam, relasi. scam, scam, scam, scam, scam, scam, scam, scam, scam, scam, scam, scam, scam, scam, scam, scam, scam, scam, scam, scam, scam, scam, scam, scam, scam, scam, scam, tapi kenalan orang tahu mau ketujutur mau kesuamanan apa mereka ada apa-apa geraknya di tangan lagi maksudnya mana di Allah karim ya Allah ya Allah cek amit amit amit hahaha tapi menunuh umatnya kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. alaihi sekitar kabu dititik-titing rumah umatnya kanji nyapis kulos ridha sak ridha ridha nyesus guru sabar bapak ibu kiai ngempet nuruti ngempet mati belum pertama ya jadi tadi ya di hadis muslim itu ada orang Sujud diinjek orang lain terus dia bilang Allah tidak akan maafkan kamu ternyata Allah tersinggung karena hanya disifati sepi Allah tetap bisa yakfir bisa yaudah ibu ya sudah seperti itu kira Allah sifati Allah sepihak nurut emosimu tidak bisa tetap Allah dengan otoritasnya yakfir lebih biasa buaya dibu biasa ya sudah Allah tetap sebagai Allah mau kamu atur gue lagi sekarang-adang mengsolahku rara kurang ngaji jadi kalau kita masuk sampai ini, ini rawani Soalnya baru kayak buddha itu malah itu nanti-nanti Akhirnya ngayainin Korea, ini Papua ini, ini Setau diri itu Kompetisi di Jawa ketat, lenser <tuh> Enggak apa-apa Enggak -apa. masalah yo jelas yoh, masalah yo, Yes, bro. nanti Sehingga rani ma'rifat itu yoh Isfadul haqqi alamahu alai kharijan angkuli mawkumi lah ulama ahli sunnah itu pinter daripada kemikir kangelan diantara sifat yang dikenalkan ke kita bahwa muhwalafatul ilhawadzi sih pokoknya Allah rakoyok mah lo daripada kenyifati potensi potensial salah ya sudah Allah nyivati allahu biy sifat kamalat sifat yang sempurna sempurnolan allah bersifatan kabeu muhwalafatul ilhawadzi sih itu pinter ahli sunnah wal jamaah penaman no penaman berpikir yang no, allah tuh kayak apa mereka muhwalafatul Koleh